Saya tidak peduli siapapun anda Anda pernah bermaksiat Anda pernah berbuat salah Kita manusia yang tidak luput dari dosa Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim Quran surah keempat Andisa Ayat 100 Posisi paling kiri sebelah bawah Pernah ada orang Berbuat maksiat yang tak terlukiskan Ada seorang yang pernah bunuh orang Bunuhnya bukan satu dua 100 orang Tak terlukiskan bilangan dia Kriminalitas Tidak perlu diukur Karena anda akan lelah menghitungnya Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya Masya Allah Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun Sepanjang ia mau mengambilnya. Sebelum nyawa sampai di kerongkongannya Tiba-tiba Datang dia pada seorang alim Dan berkata saya ingin berubah Alim ini kemudian menyampaikan pada orang yang dimaksud Anda Bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu, pergilah ke majlis ilmu sifulan, tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini, berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah Belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan Konon disebutkan lebih sejengkal Tiba-tiba maut datang menjemputnya Thumma maut Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah Dalam terapnya diberistikfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu taala Quran Surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya Inna Allah yuhibbut tawabin Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Al-Imran, ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Dan dalam langkahnya menghadirkan istighfar... Tawbatnya menghadirkan cinta Allah. Cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya. Thumma yudrikhul maut. Faqad wakaa ajruhu ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf maut datang. Tawbat diterima. Dosa diampuni. Dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikhul maut. Faqad wakaa ajruhu ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, Dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang seratus orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, Dakhalal jannah. Bertobat, dia ampuni dosanya, dalam pelangkahnya ada pahalanya, Dakhalal jannah turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya, dan kelimpahan-limpahan kedikmatan selama dia hidup. Wahai yang keluar dari baitihi, muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka, baru ingin berhijrah, ingin merubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba semua yudhriku lembut, baru keluar dari tempat dia tinggal. Belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Fakaduwa kawajruhu allahu. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila seratus orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini pernah bunuh seratus orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung. Mau berangkat ke majelis ilmu tak sampai ke majelisnya meninggal dia bisa masuk surga. Masa anda yang tidak pernah bunuh orang, ada yang pernah bunuh orang di sini. Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini langsung saya sampaikan, insya Allah Anda gak pernah bunuh orang, anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi. Orang tadi belum sampai ke modlis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga. Kalau dengan ya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini, belum juga anda taat kepada Rasul. Dengan cara apa lagi? Allah mesti meyakinkan anda untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya. Dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insyaAllah kembali kepada Allah. Sampai mengajak keluarga kita ke surga insyaAllah.